Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you are happy and healthy Anak-anakku kelas 6 Yang berbahagia Jumpa lagi dengan episode hari ini. Hari ini kita akan belajar SPDB, materi Contoh gambar-gambar Reklama Baik langsung saja kita mulai Pembelajaran kita hari ini Jangan lupa membaca basmalah. Kita mulai ya anak-anak Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi Reklamo visual beserta macam-macam gambarnya Reklamo visual adalah reklame yang diwujudkan Dalam bentuk gambar yang dapat diterima dengan indera penglihatan Tentunya kalian masih ingat apakah itu reklame? Ya, reklame adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat kepada kalayak ramai secara kontinu, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Reklame bisa berfungsi dalam dunia bisnis, misalnya untuk mengajak calon konsumen untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang sudah diinformasikan. Bisa juga sebagai gerakan sosial, yaitu mengajak masyarakat untuk mau mengikuti aturan atau peringatan sesuai imbauan. Baiklah, kita mulai saja ya anak-anak ya. Kita langsung mempelajari contoh masing-masing dari gambar reklama. Yang pertama adalah poster, yaitu plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Kalian bisa lihat contohnya ya. Kemudian spanduk yaitu kain rentang yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, ini contoh satu lagi spanduk ya. Kemudian ada buklet yaitu buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Buklet memiliki banyak fungsi yang dimulai dari buku cerita panduan, instruksi, laporan, promosi produk, proyek sekolah, program acara, pemasaran, dan koleksi resep Booklet juga digunakan sebagai media promosi baik jasa, produk, ataupun destinasi wisata Selanjutnya, plakat, yaitu surat pengumuman atau undang-undang dan sebagainya yang berupa gambar ataupun tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, dan tempat-tempat umum untuk penyebaran yang lebih luas Nah, ini contoh lainnya yang bisa kalian perhatikan ya Contoh dari plakat Kemudian, Etiket, yaitu secara kertas yang ditempelkan pada kemasan barang atau dagangan yang memuat keterangan, misalnya, nama, sifat, isi, atau asal mengenai barang tersebut. Contoh reklame visual berikutnya, yaitu leaflet yaitu suatu lembaran kertas yang berukuran kecil yang mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada hal layak ramai sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Ada juga brosur yaitu cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid. Brosur merupakan salah satu media promosi yang sering digunakan perusahaan Karena media promosi ini memberikan informasi yang detail mengenai produk dan jasa Bukan hanya informasi edukatif, melainkan juga terdapat informasi mengenai harga dari suatu produk Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. Dan di sini kalian bisa lihat bermacam-macam logo ya. Kalian bisa memperhatikan dan sering kalian jumpai di sekitar kita. Berikutnya reklame mudah kita jumpai ya mudah kita kenali yaitu embalase jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk nah ini gampang ya bisa kita jumpai di kemasan produk tersebut ya jadi gampang dikenali selanjutnya papan nama papan yang dipasang di depan rumah atau kantor yang bertuliskan nama bisa orang, organisasi, lembaga, perusahaan, dan sebagainya Dan ini sebagai juga bisa dipakai sebagai media reklama Dan yang terakhir, yaitu Baliho Kalian sudah pernah melihat? Ya, Baliho yaitu publikasi yang berlebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat Biasanya dengan gambar yang besar di tempat-tempat yang ramai nah anak-anak demikian tadi pembelajaran kita hari ini sekarang kalian sudah kan bagaimana bentuk spanduk poster logo ataupun embalase selanjutnya kalian bisa memperhatikan di sekitar rumah kalian ya Apakah di sekitar rumah kalian terdapat salah satu jenis reklame visual jika di sekitar kalian terdapat beberapa jenis reklamo visual sekarang kalian tentunya sudah dapat menentukan nama-nama dari masing-masing reklamo tersebut oke okay, sebelum usada akhiri ingat pesan ustada don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read holy quran don't forget to study hard and be careful dan yang tidak kalah penting lagi selalu jaga kebersihan Jaga kesehatan, ingat pandemi belum berakhir, jadi tetap stay at home ya. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.